Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi semoga selalu Sehat dalam lindungan Tuhan Mari kita ikuti tentang Video jamur dan manfaatnya Baiklah kita akan masuk untuk lebih jelas tentang manfaat jamur bagi kesehatan Yang pertama adalah jamur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh Kemudian yang kedua menurunkan risiko diabetes Jadi penelitian diterbitkan dalam Journal of Chiropr Chiropractice Medicine Tahun 2018 menyimpulkan bahwa orang yang makan serat mungkin memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes. Kemudian bagi penderita diabetes Tipe 2 konsumsi makanan tinggi serat bermanfaat membantu mengendalikan kadar glukosa darah. Jadi ini bagus untuk yang penderita diabetes atau kampanye gula mungkin. Kemudian berikutnya adalah menurunkan kolesterol tinggi. Nah, ini kalau takut. Uh, gemuk karena lemak mungkin ini bagus mengkonsumsi jamur yang keempat sehat bagi jantung kemudian yang kelima menghambat pertumbuhan sel kanker yang keenam meningkatkan kesehatan janin bagi yang sementara proses walaupun sebenarnya ada juga dampaknya seperti keracunan kemudian meningkatkan resiko berbagai penyakit psikosis dan lainnya tapi itu tergantung dari cara merebusnya Oke? Okay?